mulai bikin video vlog harian juga, biar nggak terlalu serius ngomongin bisnis ini lagi hari Minggu, tadi habis ada acara, terus sekarang gue mau nyusul Monica sama Toby lagi pada main ini ada tempat kecil sih, lucu itu di kerobokan, bukan daerah wisata sih, bukan tempat tujuan wisata, bukan tempat tujuan wisata ya ini tempatnya kayak gini gua gue lagi kesana ya Ini udah mau sampai kayaknya nih pelan-pelan. Namanya pagi di Bali tidak masalah. Ya, pagi di Bali ya benar ini dia sampai di. Ini dia tempatnya nih. Wih asik nih. Asik. nah ini. Nih. Yang katanya mau bikin video dong. bilang apa? Pak, anjing? halo apa kabar Pak Heru? eh baik lagi ah, ya. asli kayaknya nih nikmat ibu kaki? baik-baik bu baik-baik bu baik Pak Dona hai sayang halah rambutnya baru kayak warnanya ya? ayo gitu. ya yang gak dijadiin warnain itu ya? <tuh> <tuh> gak dibangunin hi, my name is Tommy jingga Siapa jingga? My friend after all these years. Your friend or your best friend? Best friend. friend? Uh. And she's 3 years older than me. Oh ya? Yeah? Her age Younger. is 6 Younger. <laughs> oh, me, <laughs> <laughs> Apa itu? Huh. Well, these are the McDonald's one. Oh. And then, you know, I saw someone. Ya, yeah, a really huge pop It was so huge super furry. Eh, katanya di sini ada itu, main-main. Mana? Hmm? Apa? Show me, show me. Mm -hmm. sekarang ya kalau lagi liburan eh bukan liburan, nyantai di Bali ini literan, kami liburan di Bali oh. nah, jadi kita lagi bahas soal kondisi terkini mengenai masa-masa pandemi, jadi kesimpulannya aman-aman aja -aman sih yang penting pariwisata masuk, bisa masuk bersyukur ya, kalau nggak ya mati juga kita Terus gimana gimana ibu, ibu jadi aman loh ha? aman nggak? ah disitu nah, gak pakai masker? Kira -kira. <laughs> yang.. yang ini? makan aja iya nah, ini yang baru pulang dari Malang, jadi gimana? Rue, Malang? rame kan ya? hah? lu tanya, tawa mulu sih lu <laughs> pelit ngomong banget sih lu hah? jadi lapar, pengen inget basonya terus <laughs> inget baso Malang makan-makan baso sama siapa? makan baso sama, sama siapa? sama teman baso, ini ya tunggu-tunggu yang gua dengar, yang gua dengar dia ke Malang sama 3 cewek ya mobil lo doang cowoknya bener nggak tuh? ya namanya juga cowok panggilan, sama gimana ya? oke harus memuaskan lah gimana Ki? gimana Ki? iya apa-apa asal hasil oke, yang penting satu orang ya jam 5 tuh anyway gua baru sampai dan tempatnya udah mau tutup Hmm. ada ide mau makan apa tadi? soto? Yeah. soto mie, soto mie di mana? gimana? aset root aset root ini udah kita jalan pindah tempat mau makan di aset tempat baru sih, gue juga belum pernah kita lihat yuk apa, yuk jadi mau makan tempat baru mau nikah, Oh, Satomi, tadi yang kayak gue bilang yeah. ada di Sunset Road Oh, tahu tempatnya Ya. iya, udah oh, yeah. tunjukin ya? iya yeah. oke okay. oh, ada kopi, satu satu satu oke, mana nih ya mana yeah. ya yeah. tempatnya guys? ini ya? iya pelan-pelan dulu nih, ada sepeda ah, biar nggak nyenggol oh, okay, oh, ini oke okay. tempat baru Woi lihat tuh protokol kesehatan ya, cuci tangan dulu sebelum masuk. Ini ada tempat baru di sana setro tadi kan udah kasih lihat tuh ya namanya apa lupa juga tuh ada indoor-nya tadi cuman biar lebih enak outdoor kena pas nggak terlalu panasnya. nah ini dia nih. nya waktu cuman berdua sama isteri, aja ke laundry eh, kak mau udah biasa <tuk> klien, orang nggak dikenal, diajak itu sendiri dia nggak justru, justru, justru, justru, justru, justru itu sendiri kalau <tuk> <Justru itu sendiri. tuk> <justru> <tuk> eh, justru sendiri ke laundry kamu nggak tau pertama no. kali Rachel sama si Ross kalau nonton front coba kejadian yang mesra di mana di laundry room kan? Oh. iya <tik> oh. hey. ini pasti iya bak, ini tiga oh, itu satu gitu somai, somai ini asli yang bikin orang bogor asli, ya iya Ya udah biarin aja enak lagi? asli aja coba kurang sambal oh kurang sambal coba Bung hero dong, gimana Bung? enak? enak Bung? belum? bungkus saya next to you, not daddy. usah deh, enak banget, merem oh, <laughs> ya, banget yang merem-meremnya nih. siap lagi siang, rambut kamu tuh kayak habis di ospek tuh nggak potong poninya ya gimana dong, gue potongnya salah oh, tapi cantik kok ya udah itu dulu uh, vlog jalan-jalannya ya kalau ada yang suka boleh di like dan kalau belum subscribe subscribe ya dan share lah ke teman-teman biar dapat info tempat dua tempat baru yang kita kunjungi hari ini oh iya nanti di vlog gue jadi bukan hanya ada donald menolak yang serius tapi juga ada jalan-jalan kecil kayak gini sama coming soon ada yang namanya kepo bisnis kemarin itu gue taruhnya di instagram aja karena dia live instagram cuman kayaknya lebih banyak request untuk bisa ada di youtube juga jadi bisa banyak yang nonton dan kipo bisnisnya nanti bulan, mulai bulan November uh, bintang tamunya akan makin keren-keren punya nih yaudah, thank you banget ya jalan dulu, bye-bye